Kartu pertama di sini ada King of Swords. Kemudian, kartu kedua di sini ada Four of Wands. Kemudian, kartu ketiga di sini ada King of Swords. Eh. King of Cups ya, King of Swords, kemudian ada King of Cups di sini kanan kirinya. Jadi, ya aku lihat di sini untuk Sagittarius sepertinya ada hal besar untuk kamu, terutama di sini ada uh, pertimbangan keputusan ke arah pernikahan ya di sini. Uh, aku nggak tahu ya, kayak mungkin untuk beberapa orang emang ada persiapan ke arah pernikahan. Untuk beberapa orang lagi, mungkin kalau masih uh, jomblo gitu ya. Sekarang masih single, masih sendiri ya. Nanti akan ada seseorang yang datang ke kamu, terus kemudian juga uh, memberikan keseriusan gitu ya yang aku lihat di sini, memberikan keseriusan dan benar-benar serius gitu loh, karena bisa jadi beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian setelah jadian dia bisa ngajak kamu nikah gitu loh langsung ya. Selain itu juga dia yang kulihat bertanggung jawab banget ya terhadap apa yang dia lakukan gitu. Karena di sini ada king, king gitu kan jadi raja-raja gitu ya. Ataupun ratu-ratu gitu kan. Jadi ketika bersama dengan sosok ini udah pastinya aku lihat ada yang namanya keseriusan gitu ya. Ada yang namanya bertanggung jawab, rasa bertanggung jawab itu udah bagian dari... Diri sosok ini ya, yang aku lihat ya, selain dia ngasih cinta gitu kan ke kamu, selain dia ngasih uh, suatu hal yang istilahnya kayak persiapan gitu ya, sesuatu hal yang persiapan uh, untuk ke arah yang serius. Dia juga di sini aku lihat ke depannya ya, Kedepannya bisa omongannya bisa dipegang terus, kemudian juga dari janjinya itu ditepati ya yang aku lihat rata-rata gitu rata-rata ya karena kalau nggak ditepati pasti dia ngasih uh, alasan yang uh, spesifik gitu ya alasannya itu nggak nggak yang karena ini karena itu yang menye-menye gitu kan nggak tapi alasannya itu nanti pasti kamu juga bakalan ngerti gitu bakalan ngerti dan uh, memang sangat amat besar sekali gitu ya sangat amat besar sekali Uh, kalau misalkan berurusan ya dengan sosok ini, gitu. Selain itu juga keseriusannya ini bisa terlihat gitu dari dari cara dia bicara, dari cara dia memperlakukan kamu, ya di sini enggak yang bukan tipe orang yang ngajak bercanda atau seru-seruan gitu kan. Heaven boleh, tapi have funnya itu yang yang gimana ya kayak yang ada batasannya gitu, karena dia nggak bisa uh, apa ya, menunjukkan uh, apa namanya, tuh kayak sifat aslinya itu di depan banyak orang gitu, karena butuh banget image ataupun, bukannya ke gengsi ya tapi butuh banget ada yang namanya kelas gitu kan, kelas dari dalam uh, dirinya dia gitu ya aku lihat, jadi uh, refleksinya adalah orang-orangnya itu ya nggak bisa bertindak sembarangan gitu kan karena dari jabatannya dia juga kan orang pasti banyak ngeliat dia gitu kan kalau misalkan terlalu uh, apa ya terlalu begini terlalu begitu pasti orang ada aja gitu ya pemberitaannya kayak gitu ya lihat karena termasuk ke dalam orang yang penting ya untuk beberapa orang loh yang aku lihat di sini. Kalau dari zodiaknya di sini ada King of Swords. King of Swords itu berarti ada kaitannya ke arah Gemini, kemudian juga Libra, kemudian juga dari Aquarius. Kalau dari Wands di sini yang aku lihat mungkin kalau dari kartu yang tengah itu kelihatan banget bahwa pernikahan akan terjadi antara mungkin uh, bulan Maret ke April, ya antara itu antara Juli ke Agustus ya. Kemudian antara akhir November sampai awal Desember, ya itu kelihatan banget ya. Jadi mungkin itu waktu-waktu yang memang krusial juga untuk kamu ya. Penting banget gitu maksudnya untuk kamu. Gitu. Ya. Kalau untuk pertemuannya ya memang udah udah udah bisa uh, bertemu sebelum bulan-bulan tersebut karena bulan-bulan tersebut itu ya keinginan keinginan dia ya yang menuju ke arah yang serius gitu kemudian kalau dari King of Cups di sini ada kaitannya ke arah Scorpio Pisces kemudian Cancer ya jadi dari zodiak tersebut uh, kelihatan banget ya kemudian dari kartu zodiak nih untuk beberapa orang yang lain ya di sini kita lihat Ada Uranus, ada kaitannya ke arah Aquarius di sini. Kemudian kita lihat di sini ada Aries, kemudian ada Scorpio di sini ya. Jadi, bisa jadi itu adalah penanda dari zodiaknya. Bisa jadi juga memang tadi gitu ya, ada ke arah bulan-bulan dimana bulan, -bulan, di bulan zodiak ini lahir itu kamu mungkin bisa aja bertemu dengan sosok yang serius tersebut dan menikah gitu ya di bulan tersebut. Oke, okay, itu yang kelihatan di kartu ya. Mungkin nggak enggak mesti tahun ini, mungkin bisa bisa juga kalau bulannya udah terlewat kan, mungkin dari sisi uh, misalkan Mei, Maret ke April gitu ya, itu kan udah lewat. Mungkin bisa aja di tahun depannya kayak gitu ya, karena pasti butuh persiapan. Ya, di sini ya, aku lihat. Oke, itu dari kartu ya yang kelihatan. Mungkin kalau kamu pengen curhat ataupun pengen uh, berinteraksi gitu ya dengan video ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, itu aja dari aku. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.